Harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini, Senin, 14 November 2022, terpantau stagnan untuk cetakan Antam dan UBS dibandingkan dengan harga kemarin. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp556.000, stagnan dari posisi Minggu, 13 November 2022. Emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama hari ini dibanderol Rp 528.000 atau stagnan dari harga kemarin. Emas antam 24 karat ukuran 1 gram hari ini dijual seharga Rp 1.007.000, sementara emas 24 karat UBS dijual pegadaian seharga Rp 988.000. Selanjutnya, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 4.795.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp 4.846.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai Rp 9.532.000. Sekian harga emas untuk tanggal 14 November 2022.